oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya derosa auto terima kasih buat teman-teman saya ucapkan yang sudah menonton dan mendengarkan video-video derosa -video auto semoga teman-teman bisa menginspirasi nah buat teman-teman yang belum subscribe bantu saya untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang bisa menjadikan informasi-informasi yang bermanfaat Insya Allah, mudah-mudahan semoga teman-teman diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dan dibanyakin rezekinya. Nah, buat teman-teman yang showroomnya atau mobil yang mau direview, dibantu pasarkan agar supaya bisa menjual dan bisa menjadi referensi. Bisa menghubungi saya, Dedi nomor telepon tercantum di bawah ini atau di kolom deskripsi. Nah, pada kesempatan ini, kita mau Bedah Run. lagi stok mobil di Tapa Mobilindo. Ini ownernya Pak Haji Nasril, tapi beliau sedikit berhalangan, ada kepentingan, jadi diwakilkan sama salah satu ownernya juga yaitu Bang Agus. Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai ya teman-teman. Nah eh, ini Bang Agus, salam jadi... kenal. Iya. Kumaha ada ramang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman perkenalkan ini dengan salah satu owner di Tava Mobilindo Kemarin Kita review Tava Mobilindo dengan Pak Haji Nasril Dan beliau juga salah satu Ownernya juga yaitu Bang Agus Bang Agus silahkan dicantumkan Nomor telepon Oke abang. terima kasih Selama, Sampai ketemu apa, ketemu lagi Dengan Bang Dedi Nomor handphone saya Atau WA saya Di 0812 8755 Oke. 8783 8783. Nomornya tersambung via WhatsApp ya, Bang. Via WhatsApp. Bang, mohon dijelaskan tafa mobil Indo itu adanya di daerah mana, Bang Ya, uh, kita ada di Bursa Mobil Palem Semi Karawaci. Oke. Okay. Ya, di blok apa, Bang? Eh uh, blok, blok 1 ya. Uh, blok 1. Nomor 27. Ya, Terbata Oto Palem Semi Bursa Mobil di Karawaci Tangerang ya, Bang Ya, ya betul. Nah, Bang, kita mau review beberapa stok unit yang insya Allah bisa merekomendasi Ya, cash right. ataupun kredit. Betul, teman-teman. Harga di sini insya Allah bisa murah-murah. Harga di sini insya Allah nego sampai Masih jadi. Bisa nego sampai uh, jadi, sampai puas, sampai puas. Bang, di sini ada garansinya. Bang, teman-teman mau membeli mobil garansi dari Abang. Garansi Oke. ya, ada ya, uh, mobil kita pasti rapikan dulu. Pasirles, mesin pun terjun up, banting volley, mesin, kometik, kometik ya. Oke. Okay. Nah, Pasirjun up lah. Ada garansi mesinnya berapa bulan atau berapa tahun? Uh, kita satu tahun. Satu tahun garansi ya. mesin. Ya, yakin bang garansi. Kita nah. Ada ada maka parasansi. Oke. Okay. Nah teman-teman di sini teman-teman beli mobil nggak usah khawatir karena digaransikan garansi mesin sampai satu tahun ya, kurang betul. lebih. Garansi mesin dan transmisi aja ya bang ya. ya? Untuk body untuk bodi mobil ataupun kaki-kaki. Uh, Ya paling tidak itu sudah digaransikan ya. tapi bisa dibantu sama abah. Ya nanti tinggal pakai kan. Tambah lagi asuransi lagi. Nah, Bang, kita mulai yang mana nih, Bang? Boleh. Boleh mulai dari sebelah sini yang dekat nih. Boleh. Oke. Okay. Yang dekatnya Avanza. Mobil Toyota Avanza G tahun, tahun 2017. Tahun 2017. Manual, Bertransisi manual. Ya. Di mana pajaknya di bulan Maret 2023 panjang ya, Bang? Panjang. Dan berplat ganjil untuk alamat SNK daerah Jakarta Barat, barat betul. Nah, bang, ini atas perorangan apa? Perorangan. Perorangan. Tamat tamat dari baru ini? Oh, tamat tamat dari baru. Iya. <kuh> yeah. 2017. Iya. Yeah. yang ini yang versi barongnya, teman teman. Iya. Yeah, Kilometernya berapa, bang? Ini 82.800. 82.800. Iya. Yeah, set ada. Full set ada. Full set ada. Nah, teman teman, ini full set ada tersedia buku servis dan kunci cadangan. Cadangan, betul. Tahun 2017. Kira kira, bang, harganya? Kasih yang terbaik buat teman-teman. Ini harganya, saya kasih spesial nih: satu saja. 145 empat lima ya. Wow, teman-teman tahun 2012 ribu dua Avanza G bertransmisi automatic, eh, bertransmisi manual. Wow. Harganya satu empat Masih dinegoin, Bang. Nego-nego ya, aja, ah, trator, ya betul gitu ya bang, ya. pokoknya harga spesial itu Betul, pokoknya dikasih harga spesial sama Bang Agus. Teman-teman serius telepon datang ke sini. Ya, betul. Untuk negosiasi bisa langsung ya, sampai ya. jadi. Insyaallah mudah-mudahan dikasih best price ya, Bang ya. ya. Bang, kalau untuk paket kreditnya ada Ini gak bisa bang? ini. Ini okay. DP 10 juta. DP 10 juta. Bisa. Wow ringan banget, Bang. Ya, 10 juta. Oh, hmm, berapa Se tahun, Mas? 4, 4 tahun. tahun. 4,6. 4,6, tapi lima tahun juga bisa. Bisa bang. 5 tahun juga. 5 tahunnya? 5 tahun paling ya 4,1, 4 juta maksimal. 4,1, 4 jutaan. 4, atau 4 jutaan. Ah. Kurang lebih Se ya, Bang ya. ya. Untuk tenor 4 dan lima tahun nah, dengan dp Rp10 juta 10 juta dan data-data teman-teman yang mau kredit dibantu ya bang ya bisa dibantu Dibantu sampai berhasil yang penting nggak kolima ya nggak kolima bencinya bagus Basic-nya bagus insyaallah abang agus ini sigap pokoknya sudah profesional ini mobil usaha nih nah teman-teman selanjutnya ini ada mobil usaha ya, ya, bang ya? betul wow blend pen ya ini yang standar apa yang Standar ini. Standar. 2017. Dona apa, sih. Sudah dasi. Iya ACPS. Satu AC. ya, ACPS. 1, ACPS. Ya. Wow tuh teman teman. Ini Blend Van ACPS 1.3 koma tiga. Ini dia tahun berapa bang? Mananya? Ini dua 2017. 2017 ya teman teman. ya Tahun 2017 ACPS yang 1.300 Ini mobil Blend Van. Di mana pajaknya di bulan Oktober. ya Dua ribu dua Panjang, Panjang. Ya, bang, ya. Dan untuk plat nomornya berplat genap teman teman. Dan untuk di alamat SNK Daerah Tangerang, ya Bang? Ya, ya. ada apa PT, Bang. Ini nama PT, nama PT. Ya. Nah, Bang, kira-kira harganya berapa? Ini bang? Harganya, kalau untuk usaha, bagus banget. Nih, 87 juta saja, 87 juta, juta saja. saja, masih ya. bisa naik, dong. Ya, bisa ya. Pokoknya, teman-teman yang penasaran. Mau nego langsung ke Bang Agus nomor teleponnya tersambung via WhatsApp ya bang ya, ya? betul Bang ini kilometernya berapa ini bang kilometer ini kilometernya delapan puluh ribu ini delapan puluh tiga ribu ini capek ini bener harganya dijual 80 jutaan ya delapan puluh ya, 80... juta 87 puluh tujuh juta teman-teman masih bisa nego kondisinya bagus banget masih beberapa bagian masih ori ya bang ya ban-bannya pun masih tebal kirinya hidup nggak bang kirinya hidup kirinya hidup, hidup ya hidup, Pokoknya ini yang pakai jadi jok nah, ya. Nah, benar. Ini teman-teman, ini bukan yang versi standar tapi yang sudah AC Asil, ya, Bun iya. Yang sudah cukup komplit. Untuk kreditnya Bang kira-kira ada -kira, DP... ringan area... banget, 5 iya. juta saja. DP 5 juta. Ya. Waduh, gila enggak salah 5, nih, Bang. Enggak salah. DP juta oh. untuk usaha DP boleh. DP 5 juta bisa. Bisa, dibantu. Teman-teman uh, dibantu sama Bang Gus DP 5 juta buat usaha ya. Iya. Angsurannya Bang. Angsurannya cuman 2,8 juta 2,8 juta sama 4 tahun, 4, tahun. Wah, terjangkau kan teman temen DP 5 juta angsuran 2,8 iya siapa yang 200 ribu sehari nah, kan. eh, luar biasa murah banget lo tahun 2017 17. ya yang sudah AC angsuran 2,8 dp-nya bayar cuman 5, 5 juta, juta saja oke rekomendasi banget loh ya ini nah, 2019nya ini sudah AC belum ini sama AC juga, AC juga ya blend fan yang satu AC, ya. Dimana plat nomornya berplat genap untuk alamat SNK Daerah Tangerang Kabupaten apa? Serang nih bang. Ini Kabupaten. Ini Kabupaten. Kabupaten. Pajaknya di bulan Maret 2023 berplat ya. genap ya teman teman. Kilometernya berapa bang? Kilometer ini tujuh puluh ribu tahun ya. 2019? ribu sembilan perorangan PT bang? Perorangan. Perorangan. Ya teman teman. Blend Van AC PS seribu tiga ratus cc tahun dua ribu sembilan belas. Iya. Nah, atas nama perorangan, pajaknya bulan 3 kilometernya baru tujuh puluh lima ribu. Harganya berapa? Ini sembilan puluh delapan juta. Sembilan puluh delapan juta. Di bawah seratus juta. Di bawah juta. Juta. juta. Tapi ya. bisa nego ya bang? bisa dikit dikit lah. Pokoknya bagus dinegoin dah. Iya. Dikasih harga harga yang bagus buat teman-teman. Bang, pakai kreditnya bang? Ini sama, DP lima juta juga. DP lima juta juga Ini bisa. <laughs> benar luar biasa aduh di Tafa mobil Indo dengan Bang Agus harganya murah murah semua terjangkau DP pun dibantu lima juta lima juta loh, teman-teman pokoknya teman-teman mau usaha mau ikhtiar dibantu sama Bang Agus karena sama-sama usaha itu ya betul Angsurannya bang tiga koma tiga ini Angsurannya koma tiga lebih mahal daripada itu ini dua ribu tujuh belas ini dua ribu belas ya teman-teman ya, untuk harga sembilan nya 97 juta. Ya. Masih bisa nego. nego. Untuk harga kreditnya DP 5 juta, angsuran 3,3 selama 4 tahun. 5 betul. tahun ada gak, Bang kira-kira Bang? Enggak, karena Nggak ada komersil, Karena komersil ya, benar. Ya, teman-teman, ya, harganya masih masih sangat terjangkau buat ukuran usaha. Karena di 100.000-an per hari. Ya, betul, Berarti. masih Masih bisa masih bisalah. Masih ke Uber sekitar 100.000 setaranya. Oke. Okay. Yang lagi mana lagi Bang? Ini ada Honda nah, ini Honda Brio tipe E apa tipe E, tipe e. ya metik ya Matic ya ini masih baru datang ya bang datang ya, itu... nih rencana kita mau rapikan kan mau dirapikan kita, kita mesok betul betul tapi dijamin nggak bekas tabrak nggak bekas tabrak hanya lecet pemakaian ya, aja pemakaian, ya bang betul. ini tuh berapa bang dua ribu lima belas dua ribu lima belas ini tipe e Matic ya bang E -Matic. nah teman teman Brio e Matic 2015 dua ribu lima belas nomor polisinya berplat genap dan pajaknya di bulan Desember 12. hidup bang idup Oh panjang ya teman-teman. Ini platnya plat, plat Tangerang apa kabupaten? Uh, kabupaten Tangerang. Tahu Tangerang ya, bukan Sarang ya? Bukan bukan lubang. Ini warna putih loh teman-teman. Atas perorangan. Perorangan. Perorangan. Bang, kilometernya berapa bang? Ini kilometernya delapan puluh ang. Delapan puluh ribu. Sama. Nah, kilometernya delapan puluh ribu tahun 2015 ya teman-teman atas perorangan. Rujuknya ya. Desember tahun panjang tahun depan. Ya betul. Harganya berapa bang? Di kalau cash 120 juta. Cash 120 juta masih ya. bisa nego dong. Bisa, negoi, bisa ya, nego, bisa Teman-teman harga 2015 masih bisa nego kreditnya Bang ini bisa dp10 juta juga dp10 juta bisa ya, 10 juta. waduh ditapak mobil Indomong nggak ada lawan loh temen-temen <laughs> dp10 juta asalnya berapa bang? ini masih 4,6 4,6 ya. selama, ya, selama 4 tahun ya temen-temen dp10 juta angsuran 4,6 selama 4 tahun-4 tahun 5 tahunnya bisa ya bisa Kalau ini mobil-mobil LCC masih ya masih tahun udah lah bener, bisa. Bisa. bener masih rekomendasi ya teman-teman harga 120 juta masih dinegoin DP 10 juta sekitar 4,6 kurang lebih. lebih ya Bang ya. ya pokoknya dibantu sama bang Agus dicarikan leasing yang angsurannya murah prosesnya gampang betul Jadi, ya. Oke selanjutnya Bang ada Honda Jazz boleh nah abangku izin ini ada Honda, Honda Jazz RS ya RS merah-merah mentereng merah, -merah, merah. Kan? Eh. ini hobinya para wanita Iya bener Wow, mobilnya bagus loh teman-teman Iya -teman. Artinya masih banyak orisinilnya orginil, ya? Orisinil Masih orisinil Iya Berplat ganjil <laughs> untuk alamat SNK daerah Tangerang, Tangerang Kabupaten ya Bang ya, ya? Betul Pajaknya di bulan April 2023 Betul Bang, izin kilometernya berapa Bang? Ini kilometer uh, 120 120 ribu betul. Tahun 2015? Tahun 2015 Manual ya? Manual? Oh, manual ya teman-teman JSRS -teman. manual. manual tahun 2015 manual tahun 2015 Kilometernya baru seratus dua puluh. Wow, worth it. Karena ini mobil kotaan ya? Ya. Karena betul. dipakai setiap hari. Betul. Tapi dipastikan mesin dan gaya -gaya masih anak, masih enak Masih anak. Masih anak ya. Dan digaransikan pula untuk mesinnya, ya, bang. Betul. Nah, harganya berapa, bang? Ini harga kalau kece satu delapan lima. Satu delapan bisa nego ya, bang. Bisa nego. Ayo, masih bisa nego, teman-teman. Harga yang ditawarkan segitu baru open price aja Ya. Teman-teman yang mau kredit atau cash pasti dibantu dikasih harga yang bagus betul nah ini kreditnya berapa bang? ini DP 20 juta bisa DP 20 juta? iya oh DP 20 juta angsurannya? angsurannya ini sekitar 5 jutaan angsuran sekitar 5 jutaan hmm. angsuran sekitar 5 jutaan, hmm. sekitar 5 jutaan. <coughs> selama 4 tahun Ya. minta courting lagi angsurannya Ya. <laughs> sama bang Agus gak usah khawatir arti dikasih lagi. dibicarakan betul. buat teman-teman temen yang pasti yang penting jadi ya, ya betul nah, oke okay, ada lagi bang Nih, mobil Toyota Calya. nah teman-teman selanjutnya ada mobil Calya. Calya. oh warna grey tipe G oh iya teman-teman ini berplat ganjil teman-teman untuk alamat SMK daerah Jakarta Barat dan pajaknya pun di bulan Juni dua ribu tiga panjang ya bang Calya G dua tujuh belas tujuh belas buat transmisi kilometernya berapa bang? ini kebetulan masih rendah nih masih, rendah. masih di bawah 80.000 ribu di bawah 80.000 puluh ya. hmm, asli tuh. ya asli servis record ya record bang. full set bang full set ada buku servis uh, enggak kunci uh, satu nggak perlu kunci ya. satu ya teman-teman ya, warna grey tapi kondisinya memang sangat bagus bagus pelipat masih tebal banget masih ori bang, ya bang ya tuh ini enggak ada handal kata bang tinggal pakai aja ini dapatnya ya, udah enggak ada handal udah ya. dapat bagus kilometernya masih di bawah 80.000 tahun 2017. Transmisi automatic atau sporangan? Perorangan Nah, Bang, harganya berapa, Bang? Ini kalau cash-nya 116. 119 juta yeah. masih, nego. masih nego. 2017. Yeah. Murah ya, teman-teman. 2017 119 juta yeah. masih nego. Teman-teman penasaran nah, udah negoin aja lah yeah. Pasti dikasih. DP-nya berapa, Bang? Ini dp juga spesial nih. Cash okay. 5 juta DP-nya. DP 5 juta. juta Masak lagi, Bang. 5 juta. Aduh. Bener-bener loh. Aduh ditapa loh, buram banget loh teman-teman lo. DP 5 juta. 5 juta bisa. Ansuran berapa? Angsuran ini kena 3,3. 3,3. Wow, tuh teman-teman DP 5 juta, ansuran 3,3 selama 4 tahun. 4 tahun. 5 tahunnya paling 3 jutaan. Ya, jutaan. 3 ya jutaan betul. Kurang. Ya, jadiitung ulang nanti. Ya, DP 5 juta siapa yang enggak mau loh Saya juga mau lo, teman-teman. <laughs> Pokoknya rekomendasi banget udah atas sama perorangan, oh, pajaknya 3, panjang. Siapa untuk alamatnya Sanca, daerah Jakarta Barat. Oke, rekomendasi luar biasa, murah-murah. Nah, ada lagi bang. Cukup itu dulu. Sementara ah, dalam bang. Ini yang dalam udah udah cukup. Sudah laku. Laku udah di yang dalam semua. sudah pada laku ah, semua. ini pun sudah laku yang daerah Bandung. Monapara udah laku juga. Ya. Nah, bang, ada yang mau disampaikan? Sedang kita tutup bang. Kira-kira? Ya, uh, pokoknya jangan khawatir. Datang aja ke sini atau telepon saya. Kita ketemu, kita nego langsung harganya. Pokoknya teman-teman sama bang Agus. WA aja, ya. telepon, nanti di, diberikan harga terbaik betul pokoknya gak usah khawatir, Bang Agus ini masih hopeng saya insya ya. Allah teman-teman dapat best price amin, amin, amin amin. ada lagi bang, barangkali? cukup itu aja nah, teman-teman berikut tadi nah, ditunggu sama Bang Agus ya, teman-teman ya, berikut tadi yang telah kami sampaikan semoga bisa menginspirasi, bisa merekomendasi dan bisa menjadi bahan tolak ukur buat teman-teman Kurang lebihnya, saya mohon maaf, mohon dimaklumi apabila ada kekurangan. Saya tutup, wabillahi wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.